marah marah kok oh, iya, dalam hal apa Mereka marah kalau ada apa yang kita mola rencanakan kemudian secara sengaja hmm. tidak dilaksanakan marah dong hmm. tapi saya tidak biasa marah-marah hmm. hmm. jadi saya bisa marah hmm. tapi saya tidak bisa tidak biasa marah-marah jadi nggak pernah ini marahnya Anies hmm. jadi kalau ada yang salah saya panggil dan saya tidak pernah marahin orang di depan banyak orang mempermalukan orang itu tidak menjadi bagian dari ini bukan hanya niat kelakuan aja enggak insya Allah saya, jadi betul tanya di kementerian saya pernah memberi kementerian pendidikan itu kalau ada yang salah saya panggil bukan hanya itu kalau ada yang bikin statement di media tidak sesuai dengan garis saya panggil saya panggil bilang Pak ini statementnya saya lagi marah nih ini statement -nya. Bener nggak? Iya Pak, ya, Pak. Sebenarnya maksud saya bukan begitu Ini tidak boleh terjadi ini. Atau sebaliknya Program nggak jarang bisa panggil Tetapi saya tidak marah-marah Karena kalau marah-marah itu uring-uringan Panggil orang di depan banyak orang Dulu <tuh> Menurut saya Ini Pak sama-sama ini Jadi eh, Marah ya Tapi marah-marah Insya Allah Enggak. Hmm. Dan kalau ada situasi apapun, senyum saja, bahagia senyum saja. Jadi, situasi apapun, jadi kita ini, karena apapun masalahnya, tergantung bagaimana cara kita menanggapinya. Sama-sama masalah nih, sama-sama masalah. Kalau kita menanggapinya dengan bahagia, dengan tenang, dengan senang, Suasanya jadi beda dan itu yang coba selama ini saya coba lakukan nah, kalau kita akan jadi kantor apalagi kalau kita menjalankan tugas pemerintahan tegas harus dan tegas itu artinya ini rencana, ini harus dilaksanakan kalau tidak dilaksanakan, Anda tidak sanggup saya cari orang lain yang sanggup jadi, mengatakan itu, menegaskan itu tanpa harus mempermalukan tanpa harus marah-marah dan kita bangun suasana kerja kita kalau namanya komunikasi ya, komunikasi itu ada yang berbicara atau yang ada yang mendengar maka apa yang kita bicarakan itu kata katanya hmm. harus sesuai dengan siapa yang mau mendengar hmm. jadi kalau saya berbicara dengan uh, saudara saudara kita di kampung-kampung hmm. maka saya berbicara sesuai dengan bahasa yang mereka pahami sederhana-sederhana sekali jadi misalnya selama ini dan memang kita menyampaikan rencana semua sederhana nomor satu, kebutuhan pokok itu harganya mahal jadi dengan ibu-ibu saya tanyakan bahwa ibu harga mahal atau murah? mahal apa yang mahal? nanti ibu-ibu cerita cabai, kemudian bawang dan macam ingin murah? kita ingin turunkan harga Hmm. Jadi kita tunjukkan, kita sampaikan. Hmm. Kemudian soal kesehatan, pendidikan, bukan dengan misalnya kalau kesehatan, kalau pakai bahasa intelektual kita akan bilang ada tiga: preventif, promotif, kuratif. Nah itu masalahnya. Nah, promotif mempromosikan hidup sehat, preventif menjaga sakit, kuratif hmm. Kalau misalnya justru tidak. Hmm. Pak Ibu, kita mau nambah hmm. jumlah tenaga etis keliling ke rumah-rumah hmm. untuk memeriksa kesehatan warga hmm. dan kesehatan lingkungan supaya sehat. Tapi kalau nanti sakit, dilawat di rumah sakit diberikan gratis. Itu kalau bahasa bahasa rumitnya namanya preventif, promotif. Kemudian kuratif. Eh, Jadi harus dengar dan menurut saya ini bukan, sama sekali, bukan sesuatu yang negatif. Menurut saya, kita memang kalau berkomunikasi dengan siapapun, harus mengikuti siapa yang mendengarkan. Hmm. Karena tugas kita menyampaikan pesan, hmm. bukan mengungkapkan sekedar menggunakan pikiran. Hmm. Kalau menyampaikan pesan, siapa yang mau menerima? Di situlah kita sesuaikan pesannya. Hmm. Jadi itu. Kalau saya menjalankan ini, saya keliling, ketemu, saya merasa sejenis ini silaturahim dan saya menikmati silaturahim ini betul-betul, jadi dua kadang-kadang kalau -kadang melihat keliling kan kampanye mm -hmm. itu saya melihat saya keliling itu, saya menceritakan tentang, tentang kondisi masyarakat lalu apa yang mau kita ubah di masyarakat yang kedua, mm -hmm. saya mendengar mendengar dari masyarakat tapi menjadi harapan apa yang menjadi keinginan dan sesua, silaturahim ini itu membahagiakan hmm. karena itu nggak capek, memang secara fisik ya hmm. mungkin melelahkan, tapi begitu saya mobil saya cuma istirahat. karena saya merasa gini, seperti kalau saya diajak sama istri saya, istri berdua, nih, saya sama istri pergi cari baju itu ke toko baju, itu baru masuk ke toko baju, itu saya nyari 20 menit setengah jam, sih saya udah capek ini. Hmm capek <tuk> nih Allah, baju ya. terus gantian nih nanti kalau saya ajak istri saya ke tempat toko elektronika hmm. saya bisa dua jam nggak ngerasa capek <tuk itu tuk> di situ <tuk> jadi sebenarnya capek atau tidak itu hati kita hati kita kalau hati atau minatnya gitu ya minat. kalau kita merasa menikmati yang kita jalani maka insya Allah gak capek ini rasa ini. Ketika saya memimpin Kementerian Pendidikan Budaya, rencananya 100% yang terlaksana 94%. dan itu salah satu yang tertinggi di seluruh kementerian yang ada. 94%. Jadi kalau dapat amanat, nilai cara menilai pemimpin adalah gampang. Rencananya apa? Yang berjalan apa? Di situ baru bisa dinilai seorang pemimpin berhasil atau tidak. Lalu jawaban kenapa turun panggung, kenapa lu Allah Alam Allah Alam Allah Alam Jadi, kita... Saya juga tidak tahu Saya juga tidak tahu Itu jawaban paling jujur ya? Ya Allah Alam Saya tidak tahu Dan saya tidak tanya juga sama Bapak Presiden Yang miskin makin miskin Yang makmur makin, makin makmur Kenapa bisa terjadi? Saya pikir apa yang terjadi? Coba bayangkan Keluarga miskin Anaknya dikirim ke sekolah Kualitas sekolahnya rendah Tengah-tengah hmm. SMP putus sekolah hmm. Habis itu dia kerja serabutan hmm. Nanti umur 25-30 dia kawin Anaknya dikirim sekolah yang Kualitas rendah lagi Putus sekolah oh, lagi okay, okay. Miskin lagi Jadi kemiskinannya terus berjalan Kenapa? Karena pendidikan tidak berkualitas hmm. Sementara anak dari keluarga makmur Orang tuanya Menimu. Mengirimkan anak sekolah berkualitas anak Sehingga lulusannya baik Sehingga dapat pekerjaan berkualitas mm. Sehingga jadi sejahtera mm. Apa sih yang beda itu? Pendidikan bermutu dan tuntas Yang satu, pendidikannya tak bermutu dan putus mm. oke okay? Sekinan itu dua generasi, tiga generasi mm. Karena enggak pada sekolah bener mm -hmm. Nah kita Meresinnya kemarin-kemarin nih Dengan cara BLT Dengan cara, ya itu cuma nyambung gitu hmm. Karena itu kenapa saya ceritakan pengalaman keluarga kami Keluarga kami cuma keluarga amat sederhana Apa yang membedakan? Hmm. Karena dikirim sekolah Saya naik mobil, saya pindah Jakarta Kira-kira 2025 Saya nyitir sendiri 2 tahun Terus Alhamdulillah dapat Rezeki tambahan, bisa punya supir kalau saya merenungkan Kenapa dia nyetirin Saya disetirin, apa yang beda itu Agama sama Bangsa sama, bahasa sama Makannya sama Bedanya Saya kuliah, dia SMP nggak lulus Datang kita ke restoran Siapa dilayani Saya melayani, membedakan apa karena itu program kita yang nomor satu adalah kita ingin memperkeadilan tapi caranya bagaimana caranya dengan memberi pendidikan bagi anak kita sehingga hari ini mungkin saja masih miskin tapi kalau anaknya sekolahnya berkualitas, gurunya bermutu, bukunya baik, sekolahnya baik, insya Allah dia naik kelas nanti bisa lebih sejahtera. Nanti dia yang mengurusi orang tuanya itu di masa tua. Nah, yang kalau mereka minta sekolah berkualitas, uangnya ada, miskin. Nah, itulah tadi kawan ya. Sangat jelas, sangat jelas di sini Pak Anies Baswedan memaparkan ya, memaparkan terkait pentingnya pendidikan. Namun yang pertama dulu yang saya bahas adalah ternyata di sini Pak Anies Baswedan itu juga suka marah-marah. Tapi marah-marahnya beda. Ya bukan dengan cara teriak-teriak, bukan dengan cara maki-maki. Tetapi marahnya Pak Anies itu ya dengan cara memberi solusi. Ya memberikan masukan. Inilah Pak Anies, seperti inilah Pak Anies. Akhlaknya, adabnya, etikanya, makanya banyak disenangi rakyat Indonesia, banyak disukai orang. Karena marahnya itu adalah mendidik, bukan bentak-bentak. Dan terdengar tadi bahwa Pak Anies memang ini ingin meningkatkan pendidikan. Memang hanya dengan pendidikan semua akan berubah. Coba bangsa kita ini tidak ada pendidikan. Mungkin kita bodoh-bodoh, digodoh-bodohi, -bodoh, penjajah apa semua. Tapi kalau pendidikan terus ditingkatkan, kita tidak bisa digodoh-bodohi. Dengan pendidikan yang benar dan baik, maka tentunya kita akan bisa juga mengelola sumber kita dengan baik dan benar. Nah, saatnya Anies Ahedra 24 pemimpin negeri ini. Salam perubahan.